Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukashah berkata. Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, Wahai Rasulullah. Ukashah seakan-akan -akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukashah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukashah. Bukankah Baginda sedang sakit? Bukasyah tidak menghiraukan semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq qalihi ru'a 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu segala puji mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman sehat sempat. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, karena jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melakukan segala aktivitas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, solawat bertangkai salam. Senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumil Akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kisah yang membuat semua orang merasa baper karena kecintaan kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka hati kita akan menjadi meluk kepada kisah ini. Sungguhnya, kisah ini telah banyak sekali disampaikan. Oleh asadid-asadid kita, dan sudah banyak sekali tersebar luas. Akan tetapi, alangkah baiknya kita mengulang lagi kisah Rasulullah tersebut, karena semakin kita sering mendengarkan kisah ini, maka kecintaan kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan semakin bertambah pula bagaimana beliau memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam hingga meluas di muka bumi ini. Kisah yang paling menguras air mata ini yakni kisah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Berdasarkan kisah-kisah sirah Nabawiyah, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah saw sebelum beliau wafat. Saat itu baginda Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah saw meminta bilang memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tak lama kemudian Penuhlah masjid dengan para sahabat, semuanya merasa rindu setelah agak lama tak mendapat tausiah dari Rasulullah Sallallahu Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua." Aku ingin bertanya, Apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, Bahwa sesungguhnya Allah SWT itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat. Benar, wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami, Bahwa sesungguhnya Allah SWT ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat sahabatnya Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala dan sebelum aku pergi aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia maka aku ingin bertanya kepada kalian semua adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu semua para sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita. Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama ukasyah seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini." seandainya ini dianggap hutang maka aku minta engkau selesaikan seandainya bukan hutang maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa Rasulullah Alaihi Wasallam berkata sampaikanlah wahai Ukasyah maka Ukasyah pun mulai bercerita aku masih ingat ketika perang Uhud dulu suatu ketika Engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai rasulullah, mendengar itu rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, Wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama dengan suara yang agak tinggi. Ukasyah berkata, kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, Wahai Rasulullah. Ukasyah, seakan akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah. Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah, bukankah baginda sedang sakit? Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini digunakan ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah Setelah mengambil cambuk itu Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata Ukasyah kalau kamu hendak memukul pukullah aku Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan akulah sahabatnya dikalah suka dan duka kalau engkau hendak memukul maka pukullah aku Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda duduklah Wahai Abu Bakar ini urusan antara aku dengan ukasyah ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi ukasyah sambil berkata ukasyah kalau engkau mau memukul, pukullah aku dulu. Memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu, sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku, lalu dijawab oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Talib. sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu alaihi Dia menghalangi Ukasyah Syamil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh rasulullah Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon. Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya, kami ini cucu kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian.' Ini urusan kakek dengan paman. Ukasyah begitu sampai di tengah mimbar, dengan lantang, Ukasyah berkata, Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW, memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabatnya memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukan Wasallam didudukkan atas sebuah kursi lalu dengan suara tegas Ukashah berkata lagi dulu waktu engkau memukul aku aku tidak memakai baju ya Rasulullah para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukashah tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah sedang beberapa batu terikat pada perut Rasulullah bertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh kemudian ia peluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya ukashah berkata Ya Rasulullah ampuni aku maafkan aku mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau Ya Rasulullah sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka maafkan aku ya Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata Wahai sahabat-sahabatku semua kalau kalian ingin melihat ahli surga maka lihatlah bukasya semua sahabat menitikkan air mata kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bila ada air mata ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas dapat kita pelajari bahwa para sahabat-sahabat Rasul sangat mencintai dan sangat menjaga Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Mereka rela menjadi pengganti Rasulullah. Uqasyah meminta kisah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi dan sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi ajarkan kepada kita semua dan di antara kisah tersebut ada sedikit perbedaan ada yang mengatakan Ukasyah menaiki unta dan Rasulullah pun menaiki unta. Dan juga ada yang mengatakan bahwa dikala itu adalah peperangan perang Badar dan juga ada yang mengatakan perang Uhud. Akan tetapi semua itu tidak menjadi permasalahan untuk kita semua. Yang terpenting adalah kita mengetahui bagaimana Rasulullah tidak ingin membebani hidupnya Rasulullah tidak ingin mempunyai hutang kepada sahabatnya karena Rasulullah tahu bahwa kisos dilakukan di dunia itu lebih baik daripada balasan di akhirat mungkin hanya itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati di telinga teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahannya itu murni karena kefakiran saya. Aku qulu hadza astagfirullah wa warahmatullahi wabarakatuh.